Halo sahabat Sudiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang kamar di bulan Juli tahun 2021. Namun buat kamu yang bergabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramadan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan untuk berkabung, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi.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 kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Virgo di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Virgo di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Virgo di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Virgo di bulan Juli tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, ini sana kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang Virgo di bulan Juli tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara seorang Virgo di bulan Juli tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil satu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan jadi Virgo di bulan Juli tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kenisiannya kita membuka dan membacakannya untuk kesehatan seorang tirgok adalah six of swords, ataupun anak pedang secara umumnya six of swords itu diartikan sebuah pengalaman sebuah roda kehidupan sebuah perjalanan hidup yang dimana akan membuat semangat kepada diri sendiri dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Virgo di bulan Juli tahun 2021. Kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Yang dimana di sini, meskipun seorang Virgo mengejar sebuah jalanan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan kesuksesan, yang dimana di sini seorang Virgo akan bertujuan untuk membagikan keluarga membagikan anak dan disini seorang Virgo meskipun jatuh bangun, dia tidak ingin melihatkan kepada orang-orang yang mencintainya, ia akan menanggung sendiri yang dimana sini akan berdampak positif kepada jalan kehidupan dan keluarganya dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri dan di disini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang Penuh perjuangan untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori kehidupan, yang dimana di sini kesehatannya tidak akan terganggu yang didukung penuh, dan dikarenakan didoakan oleh pasangan, didoakan oleh keluarga, yang selalu mendukung mensupport seorang Virgo agar kesehatannya lebih bagus, dan di sini perjalanan kehidupan, perjalanan untuk mendapatkan kebahagiaan akan tercapai, dan untuk kartu kesimpulannya adalah. Duh hermit. Cara umumnya, the hermit itu dia mencari ketenangan diri, mencari kenyamanan hati, mendapatkan ketenangan diri, mendapatkan ketenangan hati. Dan jika kartu the kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang pilkada di sini menggambarkan, kesehatan seorang pilkada tidak akan mengalami gangguan apa-apa, meskipun seorang pilkada berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan untuk keluarga, yang dimana di sini selalu disupport didukung oleh pasangan, didoakan oleh keluarga sehingga di sini ketenangan hati kenyamanan hati akan didapatkan oleh seorang Virgo dan keluarga Virgo sendiri dan untuk kartu keuangannya adalah four open title, ataupun empat koi. Secara umumnya four open itu diartikan keseimbangan dan zona nyaman dan di sini Menggambarkan untuk keuangan seorang Virgo di bulan Juli tahun 2021, keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, keuangannya berada dalam zona nyaman, zona keseimbangan, yang dimana di sini, apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Virgo akan membuahkan hasil, akan membuahkan income kepada dirinya sendiri. Di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan keuangan secara terus-menerus di bulan Juli tahun 2021. Dua koin berada di kaki itu menandakan setiap langkah yang dilakukan oleh seorang Virgo itu tidak lain bertujuan untuk mendapatkan income ataupun mendokter keuangan lebih bagus lagi. Dan di sini satu koin berada di genggaman itu menandakan bahwasanya setiap Virgo melakukan pekerjaan lain, melakukan apapun pekerjaan lain akan mendapatkan hasil yang maksimal, akan membuatkan income kepada dirinya sendiri. Dan di sini satu koin di atas kepala itu selalu memikirkan. Virgo selalu memikirkan ide ataupun masukan sebuah gagasan yang dimana akan mendatangkan income kepada dirinya sendiri yang akan berdampak positif kepada keuangan Dan untuk sebuah energinya adalah Kenaik of Cup Secara umumnya kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri Dan di disini menggambarkan keseimbangan keuangan akan didapatkan oleh seorang firgo di bulan Juli tahun 2021 yang dimana disini di dalam kategori zona nyaman dan di disini setiap langkah setiap usaha setiap pekerjaan setiap ide yang dilakukan oleh seorang firgo adalah bertujuan untuk meningkatkan keuangan lebih bagus lagi yang dimana disini selalu didukung oleh pasangan selalu dimotivasi orang-orang terdekat serta didoakan oleh keluarga Pilbo sendiri dan jika kategori yang kita gabungkan dengan keuangan seorang di disini menggambarkan Ketenangan diri kenyamanan hati akan dapatkan oleh seorang Virgo, yang dimana di sini didukung dengan keuangan yang seimbang. Keuangan yang berada di dalam zona nyaman serta di sini, income akan datang. Dan apapun yang dilakukan oleh seorang Virgo tujuan untuk mendapatkan income, serta mendorong keuangan yang didukung penuh oleh keluarga, pasangan, serta orang-orang terdekat Virgo sendiri. Dan untuk kartu pekerjaannya adalah six of one ataupun anontongan. Secara umumnya six of one itu diartikan pencapaian kemenangan dan di sini menggambarkan untuk hari pekerjaan seorang Virgo di bulan Juli tahun 2021. Karirnya di sini akan mengalami peningkatan drastis yang dimana di sini dalam kategori pencapaian kemenangan. ini sini ada beberapa prediksi yang akan didapatkan oleh seorang Virgo di dalam kategori Karir dan pekerjaan. Yang pertama adalah karirnya akan mengalami peningkatan yang dimana di sini akan direkomendasikan untuk menaiki jabatan yang dimana di sini akan berdampak positif mendongkrak kehidupan, mendongkrak keuangan akan lebih bagus lagi. Dan di sini juga ada prediksi lain yang dimana di sini seorang Virgo ingin membuka sebuah usaha yang tujuan untuk mendongkrak, meningkatkan kehidupan, meningkatkan keuangan. Yang dimana tujuannya juga untuk membanggakan keluarga Virgo sendiri, dan di sini tidak tertutup kemungkinan juga bahwasanya seorang Pirogo akan mendapatkan tawaran kerja yang banyak, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan, kepada keuangan, serta finansial Virgo sendiri. Dan untuk support energinya adalah kenaik opsi Secara umumnya, kenaik opsi itu ya, diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri, dan di sini menggambarkan. Pencapaian karena kemenangan akan didapatkan oleh seorang Virgo yang dimana di sini terjadi di bulan Juli tahun 2021 yang didukung oleh pasangan orang-orang sekitar serta keluarga pirluo sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan mendapatkan tawaran kerjaan yang banyak yang besar yang dimana di sini tawaran pekerjaan ia dapatkan dari orang-orang terdekatnya serta orang yang dikenal oleh Virgo sendiri yang berdampak positif kepada kehidupan. Dan jika karir yang kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Virgo di sini menggambarkan ketenangan diri kenyamanan hati akan dapatkan oleh seorang Virgo di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan pencapaian karir yang maksimal akan ia dapatkan dan di sini peningkatan yang juga terjadi serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan membuka sebuah usaha yang dimana di sini usaha miliknya sendiri yang akan mendongkrak keuangan kehidupan yang didukung penuh, didoakan penuh oleh keluarga serta pasangan Virgo sendiri dan untuk kartu malas adalah 8 of cup ataupun 8 piala, secara umumnya 8 of cup itu diartikan belangkah ke dalam diri sendiri, temukan jawaban di dalam diri sendiri, kebahagiaan tidak akan selalu kelihatan nyata dan sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Virgo di bulan Juli tahun 2021 hubungan asmaranya tidak akan mengalami gangguan apa-apa yang dimana sini disarankan kepada seorang Virgo baiknya merenungkan diri menenangkan diri temukan di dalam diri temukan jawaban di dalam diri sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana sini bertujuan Ataupun yang dimana sini dimaksudkan adalah Hanyalah seorang Virgo yang tahu Untuk membahagiaan diri bersama pasangan Virgo sendiri Dan disini juga tidak tertutup Kemungkinan bahwasanya Solusi yang akan ditempatkan oleh seorang Virgo Akan mendapatkan kebahagiaan Serta akan membuahkan hasil yang maksimal Kepada hubungan asmaranya Bersama pasangan di bulan Juli tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah naik open pentakal secara umumnya naik open tackle itu diaplikasi seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Virgo di bulan Juli tahun 2021 akan mendapatkan kategori kebahagiaan yang tidak kelihatan secara nyata, yang gimana di sini hanyalah seorang Virgo yang tahu hanyalah seorang Virgo yang bisa menjalani kebahagiaan tersebut dengan merenungi diri, menemukan jawaban di dalam diri sendiri, yang dimana di sini seorang Virgo akan mendapatkan dukungan doa dan support dari pasangan Virgo serta orang-orang di sekitar Virgo sendiri. dan jika kartu yang kita gabungkan dengan kartu nasma seorang Virgo di sini menggambarkan ketenangan hati, kenyamanan diri akan didapatkan oleh seorang Virgo dari seorang pasangan di bulan Juli tahun 2021. Yang dimana sini kebahagiaan tidak selalu kelihatan nyata Kebahagiaan selalu dirasakan oleh Virgo bersama pasangan Namun orang lain tidak akan mengetahuinya Ini didapatkan dikatakan seorang Virgo menemukan serta Merenungkan diri, menemukan solusi atas hubungan asmaranya Untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan asmara di bulan Juli tahun 2021 Dan untuk angka keberuntungan seorang Virgo itu pada di angka 6, 64, 46